Yo genki desu ka minasan Ore Tio Well, welcome back on channel Watch. Well, kali ini aku akan membahas salah satu brand dari Jepang Bukan Seiko sih ya uh, Kalian nantinya pasti udah tahu Seiko Well, kali ini aku akan membahas salah satu saudaranya ya Yang baru lam, belum lama ini ya Dia ngeluarin salah satu tipe reissue dari tahun 1965 dan itu merupakan 70 tahun anniversary. Well, dia masih ada di dalam sini. Apa isinya? Well, stay tune ya. Hello everyone. Lagi ini tadi yang pertama aku mention ini dari Orient ya. Seperti yang kalian lihat di sini Udah ada beberapa var varian warna ya Well Jujur aja ini adalah bagi sebagian orang Orient ini cukup ditunggu ya Karena ini merupakan uh, salah satu yang ikonik di masanya ya Waktu itu First Debut Dia ini rilis pada tahun 1960-an ya Kurang lebih Nah dia memiliki uh, nama Orient the King Diver ya, atau untuk awalnya ini de, uh, namanya adalah Weekly Auto Orient King Diver. Nah, sekarang waktu di 70 anniversary ya, atau 70 tahun anniversary-nya si Orient, de, uh, Orient ini mereshoot kembali model seperti ini, dan sebetulnya animonya cukup lumayan sih desainnya cukup uh, retro ya uh, dan untuk model case-nya juga ini adalah super compressor style. Nah, yang satu crown ini di sini buat uh, setting jamnya. Nah, di sini untuk setting jamnya untuk uh, crown yang di angka 4. Nah, untuk crown yang di angka 2 ini adalah untuk memutar inner ring bezelnya ya. Nah, ini dia. well sebetulnya mungkin kalau orang yang udah uh, pen bagi penyuka model-model kompresor -model style atau mungkin orient klasik hal ini mungkin udah cukup ditunggu ya nah uh, untuk uh, kacanya sendiri juga udah mendapatkan sedikit upgrade ya kalau yang dulu adalah boxed uh, mika kalau yang sekarang ini udah diganti menjadi mineral kristal ya nah yang aku pegang ini ini memiliki kode uh, RAAA 0D04GO nah ini adalah salah satu yang katanya sih uh, limited edition dan ternyata enang benar di lambang backcase nya ini memiliki Serial number limitednya ya Kurang lebih 1700 piece ya Untuk tipe yang ini Dan untuk warnanya sendiri Ini casenya ini berwarna sedikit uh, brown ya Atau mungkin brown gun metal Dengan tali leather ya, Atau kulit yang lebarnya kurang lebih 20 mm ya dan untuk accent dialnya sendiri ini adalah gradient gold accent ya. Jadi lebih berwarna keemasan dengan gradasi uh, hitam ya. Well sebetulnya walaupun ini uh, disebut king diver. Tapi uh, somehow aku ngerasa ini kayaknya mungkin hanya sebagai diver look ya. Karena uh, pada jam tersebut atau jam Orient King Diver ini nggak terdapat screw down crown ya atau penguncinya jadi just pull out the crown aja dan kalian juga udah nggak uh, perlu mengunci crownnya ini juga karena memang dia nggak nggak memiliki screw down crown ya tapi uh, jam ini udah memiliki power reserve kurang lebih 40 jam. dan dibandingkan dengan yang lama, yang lama dulu hanya memiliki water resistant kurang lebih 60 meter kalau ini udah di-upgrade up to 200 meter ya untuk pressurnya. Dan di sini terdapat indikator tanggal dan juga terdapat indikator uh, hari untuk di angka 6 ya. Angka 6 di sini terdapat indikator hari dan di angka 3 terdapat indikator Uh, tanggal dan 22 yang dimaksud di sini ini adalah 22 Jewels ya. Eh uh, uh, cukup menarik juga ya eh, untuk memiliki ya, uh, versi reissue atau comeback kayak gini ya. Ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian yang suka model-model klasik ataupun retro ya. Dan untuk diameternya, ini juga masih uh, cukup sedang, ya. Kurang lebih di 43 mm, ya. Walaupun ini bernama King Diver, walaupun mungkin speknya masih uh, belum bisa dipastikan, ini adalah true diver. Tapi untuk casual look, jam ini cukup menjanjikan, sih. dan sebetulnya salah satu model warnanya pun udah membuat uh, aku cukup tertarik ya nah ini adalah yang versi letternya, pegang di sini. ini adalah salah satunya yang li versi limited dan untuk varian lain menggunakan stainless steel bracelet ya dan stainless steel braceletnya modelnya juga terkesan klasik dan retro masih di 20mm yang ini berwarna hitam ya dan dia memiliki kode raa 0D01B nah ini yang berwarna solid black dial namun untuk yang berwarna selain action gold dan leather tadi dia bukan limited edition ya sepertinya memang ini hanya diver look ya karena dari model klasnya sendiri juga tidak memiliki pelindung tambahan atau extension ya klas, retro classic interesting Nah selain itu juga ada warna deep green atau green dial ya Nah ini sebetulnya kalian tetap juga bisa plug and play untuk ganti-ganti strapnya Kurang lebih di ukuran 20mm ya Kalian biasa mix and match sendiri Menyesuaikan dengan dialnya dan untuk hands-nya sendiri juga berbentuk lens yang benar-benar mengesankan uh, klasik retronya lebih terlihat sih. Dan ini adalah warna maroon ya atau mungkin deep red. Well overall Orient ini benar-benar memunculkan wajah lama yang tiba-tiba muncul kembali sih diantara biasanya jam-jam yang lain udah mengemas versi modern tapi Orient ini benar-benar menyajikan sesuatu yang retro tapi di -re isu kembali ya jadi uh, membuat penggemar-penggemar lamanya juga akhirnya berdatangan kembali untuk berburu ini. Well ini buat kalian penggemar hardcore fansnya si Orian Orian uh, Ini salah satu model yang aku rekomendasiin Buat kalian ya Nah ini kodenya yang marun tadi adalah raa 0D 02R1 Jadi Buat uh, kalian yang mau search ini di web kita juga udah ready kalian tinggal cukup uh, ketik aja King Diver Maka karena uh, dia akan uh, muncul sih beberapa model dan varian warnanya ya So buat kalian yang suka model-model retro dan terutama yang suka model ini Dari Orient ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian Oh iya, movementnya ini udah memiliki fitur hack and winding dan memiliki power reserve kurang lebih 40 jam ya. Oke. Okay. Ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian. Orient King Diver Reisu. 70 years anniversary. <tuh> Oh ya yeah, untuk diameternya ini yang buat kalian yang masih on hands penasaran ini aku on hands ya kurang lebih dia memiliki diameter 43 mm ya <SILENCIO> Cukup lebar tapi nggak terlalu uh, wear big ya. Dan untuk yang lain juga seperti itu kurang lebih. Salah satu favorit aku yang berwarna hijau. classic stunning yet elegance buat yang belum yakin akan diameternya di sini aku coba bantu kalian juga ya 52 59 ya kurang lebih kalau dibulatkan sekitar 43 mm seperti yang tadi aku sebut tapi untuk lak karena dia memiliki lak yang lumayan sedikit panjang nah untuk lak dia memiliki ukuran kurang lebih 50 mm 34, ya mungkin 51 mm atau 5 cm ya tapi untuk ketebalannya ini nggak terlalu tebal sih. Dia memiliki ketebalan kurang lebih 14,79 eh 14 mm. No no no no, no. Tunggu sebentar. Iya, 14 mm betul. Jadi kurang lebih masih di 1,4 cm ya. dan untuk uh, lebar laknya sendiri seperti yang aku bilang dia memiliki lebar lak ini 19,16 mm pada bagian bawahnya ya di sini. ya mungkin bisa masuk pakai strap 20 mm ya buat kalian yang memang suka ganti-ganti strap so ini ya Jangan lupa buat kalian uh, yang suka dengan Orient King Diver ini kalian cukup uh, kasih kata kuncinya aja Orient King Diver uh, biasanya wa varian warnanya akan otomatis langsung muncul semua di web jamtangan.com ya. So buat kalian yang berburu uh, buruan sebelum kehabisan karena